dia menginginkan bersama uh, dengan kamu ya. Dan dia ini selain pengen selalu bersama dengan kamu, dia ingin mencintai kamu selamanya gitu ya. Selama dia hidup dia pengen mencintai kamu selamanya. Gitu yang aku lihat. Cuma memang uh, mungkin kadang gitu ya kadang ngerasa uh, apa ya kayak Uh, ada ketidakadilan Mungkin gitu ya Kalau kamu ngerasa seperti itu uh, Dari sisi takdir mungkin gitu ya Bukan menyalahkan takdir sih Maksudnya kayak uh, Ketika kamu ngerasa cinta gitu kan Ngerasa sayang dengan seseorang Tapi kemudian Si dianya ini kayak Selalu dilingkupi sama Orang masa lalu gitu ya si dia nya bukan kamunya tapi bisa juga sih dari kamunya cuma rata-rata yang aku lihat di sini uh, si dia ini dia sebetulnya udah move on ya makanya dia pengen mencintai kamu gitu kan cuma ya hanya saja di sini yang aku lihat hanya saja ketika bersama dengan kamu itu orang lain orang lain nggak suka ya terutama dari mantan mantannya itu gitu ya dari mantan mantannya kayak nggak suka uh, kalau dia deket dengan orang yang baru gitu kan karena mantan mantannya si dia ini kayak selalu mantau ya yang aku lihat selalu mantau dan uh, kadang suka ngerecokin gitu ya kadang suka bikin ulah gitu loh. kenapa karena Bikin si dianya ini jadi ragu gitu kan ya. Padahal si mantannya ini cuma mainin perasaan dia doang gitu. Jadi kayak ketika udah dapet ya ketika udah dapet karena pernah dulunya gitu kan. Ketika dia kembali lagi dengan si mantannya ya. Dia mutusin pacarnya yang saat itu gitu kan. Dia uh, balik lagi dengan mantannya. Mantannya balik lagi kayak gitu lagi gitu. Balik lagi kayak. Bener-bener jelek gitu loh adatnya ya sebetulnya gitu. Kayak uh, sifatnya itu bener-bener jelek. Sejelek-jeleknya gitu loh. Bahkan kotoran pun kalah gitu. Parah banget ya Alvin kalau udah sampai kayak gitu ya. Tiba-tiba ngomong itu udah parah banget. Itu udah parah banget. Karena jarang banget Alvin ngomong kayak gitu. Dan ini bener-bener parah banget. Dan iya bisa sampai uh, berefek ke kamunya juga. Kenapa? Karena... Jadi si mantan yang ini tuh dia kembali ngerecokin lagi gitu ya. Kayak dia udah putus dengan uh, mantannya ini berkali-kali gitu ya. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung gitu kan. Mungkin juga karena ini kali ya. Karena diguna-guna tapi uh, bukan ke arah situ sih. Tapi dia memanfaatkan kebaikan dari pasangan kamu gitu loh. Dia memanfaatkan kebaikan dari uh, sosok ini gitu loh ya. Yang mana yang aku lihat dia juga kayak masih cinta gitu dan itu adalah hal yang berbahaya sebetulnya ya e, hal yang berbahaya banget bagi kamu karena ya dia masih cinta atau dia masih keinget sama mantannya itu gitu ya yang aku lihat masih masih masih masih bersama dengan orang lain gitu e, jiwanya gitu ya jiwanya. Uh, karena karena seperti itu jadi kayak mudah banget untuk di ini kan mudah banget untuk digoda gitu ya yang aku lihat jadi memang harus diperhatikan tuh yang yang kayak gitu-gitu ya uh, apalagi memang untuk kamu yang bener benar resonate gitu ya Bener-bener kayak oh iya nih benar apa kata Alvin gitu kan nah itu harus hati-hati gitu kayaknya lebih baik yang aku lihat nggak usah meyakinkan ya atau mungkin nggak usah maksa pasangan kamu atau calon pasangan kamu ini untuk bisa uh, bersama dengan kamu gitu nggak uh, usah jadi lebih baik biarkan aja dia yang memilih gitu ya biarkan aja dia yang memilih karena kalau kalau dia masih memilih si mantannya itu berarti udah itu adalah tanda-tanda banget bahwa kamu harus meninggalkan dia karena itu udah-udah nggak udah enak itu udah nggak enak dia masih uh, masih apa ya berkecimpung dengan dengan orang tersebut gitu ya lagi dan lagi gitu dan dan itu bakal bakal cycle banget bakalan berulang-ulang-ulang kayak gitu yang aku lihat meskipun tadi ya dari pembacaan kayak dia pengen bersama dengan kamu dia janjinya kayak gini kayak gini kayak gini tapi ketika uh, ketika ditawarin atau digodain sama mantannya ini dia bisa langsung tergoda gitu yang aku lihat bisa langsung tergoda banget bahkan ketika kamu udah nikah pun ya dengan sosok ini misalkan gitu ya nantinya dia kayak gampang banget untuk bisa uh, berselingkuh yang aku lihat di sini ya sosok ini gitu uh, dengan si mantannya itu gitu ya entah pakai ilmu apa atau entah pakai ilmu atau enggak tapi yang aku lihat di sini emang Emang selain dari ilmu juga yang aku lihat ya si dianya ini emang masih masih ada rasa gitu loh. Ya makanya kayak kalau kalau ditanya pun pasti ragu, dianya pasti ragu gitu loh. Apalagi kalau kamu nanya dia ketika dia lagi keinget gitu ya, ketika dia lagi... Uh, lagi mengingat-ingat si mantannya itu gitu loh. pasti bakalan susah banget untuk uh, dia memilih antara kamu dan dia gitu yang aku lihat karena secara logika pasti dia milih kamu secara logika pasti yang aku lihat dia pasti mempertahankan kamu kalau secara logika tapi kalau secara hati yang aku lihat dia kayak mudah banget gitu, karena uh, tiap orang kan punya punya kelemahan masing-masing ya. Dan yang aku lihat di sini si dia ini dia itu kelemahannya mudah ditarik sama mantannya itu gitu. Yang aku lihat itu berbahaya, ya. Jadi yang aku lihat kalau kalau masih aman sih nggak apa-apa ya dilanjutkan silakan mau manfaatin juga silakan itu mah terserah ya terserah dari kamu itu mah yang aku lihat. Cuma kalau kamu menginvestasikan cinta dengan sosok ini itu memang harus diperhatikan ya, harus dipertimbangkan. Kalau dari zodiak ya kita lihat di sini ada dari uh, Libra, kemudian juga dari Leo, kemudian Sagittarius, dari Aries, kemudian uh, Libra kuat banget dan yang aku lihat di sini ada dari Pisces, Scorpio, dan Cancer. Ya, oke, itu yang kelihatan di kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.